Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat uh, youtuber semua, ketemu lagi dengan channel operatna Hal ini saya akan men share uh, tentang suatu tradisi yang turun-temurun, yaitu mapati atau empat bulanan bagi ibu hamil nah ee, mungkin para sobat youtuber semua udah tahu atau mungkin juga ada yang belum tahu kita tonton, kita tonton videonya sampai akhir ya para sobat sobat youtuber semua bisa komen dan memberikan pendapat ya dan mudah-mudahan Si acara ini menginspirasi atau memberikan pengetahuan atau penggunaan yang yang sangat berguna dan bermanfaat bagi sebagian-sebagian di daerah kami para acara 4 bulan itu sudah dilaksanakan eh, turun temurun jadi kami tahu itu adalah sebuah yang turun temurun tapi ternyata setelah saya mempelajari dan banyak membaca uh, mencari mencari uh, bagaimana sebenarnya empat bulan ini empat bulan ini itu kalau menurut atau Islam dan saya pernah membaca suatu hadis itu ya uh, yang riwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa di sana disebutkan bahwa 4 bulanan itu yaitu uh, dari pertama uh, si ibu hamil itu uh, pertama 10 uh, hari pertama uh, akan berben akan bersatunya uh, sama atau nutfah nutfah dalam bahasa Arabnya dan dalam dalam proses 40 hari itu dia akan membentuk uh, daging, bentuk daging dalam dalam proses 40 hari lagi dia akan mengutuk uh, manusia. Nah, dalam waktu 120 hari atau empat bulan itu, maka di situ Allah mengutus malaikat untuk uh, memberikan ruh uh, nerakan ruh kepada calon sang bayi dan mencatatkan semua amal kebaikan, keburukan yang akan ber akan berlangsung eh, dalam kehidupan si calon bayi itu eh, Rezekinya Patinya Atau azalnya Takdirnya eh, Jodohnya dan segala macamnya Di situ eh, pada, pada saat itu Pada waktu 4 bulanan itu Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan eh, Si calon bayi ber, Menjadi bentuk eh, seorang manusia Makanya di, di daerah di daerah kita empat bulanan itu suka di, dirayakan dengan mengundang tetangga-tetangga, kerabat, keluarga dan ustadz-ustadzah untuk mengadakan pengajian dan berdoa bersama untuk kebaikan calon uh, bayi dan ibunya supaya kita berdoa supaya uh, dalam kehidupan si bayi itu dicatatkan oleh malaikat uh, yang baik, yang soleh yang saat beragama dan saat beribadah sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala makanya eh, kita sekarang akan eh, melihat atau menonton eh, video acara empat bulanan. Nah sebelum kita melihat uh, jangan lupa tekan dulu like, subscribe dan jangan lupa juga share dan komen eh, yang ada di bawah. Tama, birat, panggil, eta, sapasawat, yang artis, teh, panggil, juga. <tuk> nanti goreng goreng itu enggak habis. Tala iman Islam kita dibuat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang kita dijelaskan hamba-hamba Allah yang taqwa menjadikan umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi ala yang akan mendatangkan syamalul amin Ya Allah amin amin amin amin amin Amin astaghfirullah alim astaghfirullah radhim alladila ilaha illa huwa hayyuh qayyumu watubu ilaihi Ashadu doa illa illa wa ashadu anna muhammadar rasulullah Muhammad, wa ali Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Ya mi al karena nabudu amin Allah, Allah, Allah. datinau wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi firli wa warhamu amin Allahumma khususnya Bapa siang di dalamnya bahwa donatur wasit calon baik dari kedua arah